Kucing botak atau sping jet adalah jenis kucing yang memiliki bulu sangat sedikit atau bahkan tidak sama sekali. Berikut ini adalah artikel tentang 5 kucing botak yang menarik untuk diketahui. Pertama sping, sping adalah jenis kucing botak yang paling dikenal dan populer. Mereka berasal dari Kanada dan pertama kali ditemukan pada tahun 1966. Lebih memiliki kulit yang halus dan lembut, seperti kain beludru, serta wajah yang menggemaskan dengan telinga yang besar. Mereka juga memiliki tubuh yang kuat dan lincah. Bambino. Bambino adalah jenis kucing botak yang berasal dari Amerika Serikat. Mereka adalah hasil dari persilangan antara kucing sping dan kucing mencekin. Bambino memiliki kaki yang sangat pendek dan tubuh yang kecil. Mereka juga memiliki kulit yang halus dan tanpa bulu, serta wajah yang lucu dengan mata yang besar. Bambino. Ketiga Peterbal, Peterbal adalah jenis kucing botak yang berasal dari Rusia. Mereka adalah hasil dari persilangan antara kucing sping dengan kucing oriental Shorthair. tail. memiliki kulit yang halus dan lembut, serta wajah yang unik dengan mata yang besar. Mereka juga memiliki tubuh yang ramping dan lincah. Tepat Donskoi, Donskoi adalah jenis kucing botak yang berasal dari Rusia. Mereka memiliki kulit yang tipis dan lembut, serta sedikit rambut yang tumbuh di beberapa bagian tubuh mereka. Donskoi memiliki tubuh yang ramping dan lincah, serta wajah yang unik dengan telinga yang besar. adalah jenis kucing botak yang berasal dari Ukraina. Mereka adalah hasil dari persilangan antara kucing donskoy dan kucing Scottish Fold. Ukrainian Levkoy memiliki kulit yang halus dan lembut, serta wajah yang unik dengan telinga yang besar dan melengkung ke depan. Mereka juga memiliki tubuh yang ramping dan lincah. <tik> kucing botak yang menarik untuk diketahui. Meskipun mereka tidak memiliki bulu, namun kucing botak ini tetap memiliki pesona dan daya tarik yang unik. Jika kamu mencari hewan peliharaan yang lucu dan berbeda, mungkin kucing botak bisa menjadi pilihanmu.